Berdub. Kita lihat dulu tadi udah kita cek dan dicek lagi untuk memastikan barang ini yang bagus kita kirim. tidak ada komplain di antara kita. Oke. Okay. Tidak Oke okay, ini sudah siap bisa kirim. nanti kita ke Anda terima kasih atas sepertinya sekian salam kembali wabarakatuh